Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi Shopee tidak bisa dibuka dan muncul peringatan seperti ini teman-teman halaman sedang dalam perbaikan mohon tunggu sebentar nah oke teman-teman untuk mengatasi hal seperti ini di sini saya menggunakan dua cara makanya simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham oke langsung saja kita ke cara yang pertama Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang seperti ini, jadi saat teman-teman membuka aplikasi Shopee, di sini langsung muncul tulisan halaman sedang dalam perbaikan, mohon tunggu sebentar. Dan saat kita coba klik kembali ke halaman utama, justru aplikasinya tertutup otomatis, teman-teman atau keluar secara otomatis. Nah, di cara yang pertama ini, kita buka Play Store. Kemudian di pencarian Play Store ini kita ketikkan Shopee. Nah, kalau misalkan sudah ketemu seperti ini, di sini untuk aplikasi Shopee-nya itu meminta update teman-teman. Langsung saja kita update untuk cara yang pertamanya. Oke, tunggu proses update ini sampai dengan selesai. Untuk proses update-nya sendiri tidak memakan waktu lama, tergantung dengan koneksi internet kita. Nah jadi untuk aplikasi Shopee yang tidak bisa dibuka ini ada kemungkinan karena aplikasinya belum kita update Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan kita coba untuk update terlebih dahulu Oke kalau misalkan proses update sudah selesai seperti ini Langsung saja kita coba buka aplikasi Shopee nya Apakah sudah bisa dibuka atau masih sama seperti tadi Oke langsung saja kita buka seperti ini Nah oke teman-teman untuk cara yang pertama ini ternyata gagal Dan saat kita coba buka aplikasinya ternyata masih mengalami hal yang sama seperti ini Oke langsung saja kita ke cara yang kedua Untuk cara yang kedua kita tutup terlebih dahulu aplikasi Shopee ini Kemudian kita masuk ke pengaturan seperti ini Dan di pengaturan ini kita cari manajemen aplikasi seperti ini setelah itu langsung saja buka manajemen aplikasinya dan di manajemen aplikasi ini kita pilih setelan aplikasi. Nah, di setelan aplikasi ini akan muncul beberapa aplikasi yang terinstal di HP kita. Selanjutnya kita cari aplikasi Shopee-nya di sini. Kalau sudah ketemu seperti ini langsung saja kita klik aplikasinya. Dan di sini kita klik penyimpanan dan cache. Lalu kita hapus cache terlebih dahulu, kemudian hapus penyimpanan seperti ini Nah oke teman-teman kalau misalkan sudah kita close bagian setting ini Kemudian kita coba buka lagi aplikasi shopee nya Nah karena datanya tadi sudah dibersihkan Saat kita pertama membuka aplikasi ini kita akan diminta untuk mengklik tombol mulai seperti ini Jadi langsung saja kita klik Kemudian di sini langsung saja kita login dengan cara masuk ke menu saya, kemudian klik login. Dan kita coba login di sini. Oke, karena saya login menggunakan nomor HP, jadi untuk kode OTP-nya akan dikirim melalui WhatsApp seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan kode OTP-nya sudah muncul, langsung saja kita masukkan ke sini. Nah, oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil login, dan aplikasi ini sudah bisa saya gunakan kembali. Nah ternyata untuk cara yang kedua ini berhasil teman-teman Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bantu channel ini agar bisa semakin berkembang ke depannya Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh